itu itu Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta lagi Jangan lupa lihat ya Assalamualaikum Ini saya mau makan-makan ya guys apa apa guys? Uh, ini... Bupian guys Ini Bupian ya Ini lihat dulu ya review ya Ini Bupian ini, ini, ini, ini berhubung stoknya sedikit Kan di situ tempatnya habis Jadi ini seadanya dulu guys Disitu menung-menungnya banyak tapi juga. oke okay. ini Tata, kita guys. mau makannya ini semua jadi halal ya sapi dan minumnya pun tidak lupa teh botol oh, Straw. yang disponsori ini guys jangan okay. lupa indoknya, ya. Gua <laughs> botol, so -so. nya ya buat teh botol saustro di Youtubenya oke okay, guys. oke, okay. ini acara apa ini? acara apa ini? kita makan-makan ini nah kita, kita sambil makan-makan ya kita tarik dia Bahasa Selamat Sunatan. si Simbun ini semua cuma harganya ya Terima kasih gimana lagi nonton ya Nanti Baik, Jangan lupa di-share Apa ya? Subscribe ya Nama channelnya apa ya? aku Nama channel loh Oh ya, yeah. yeah, guys ya guys ya Ini apa nih? lalu ini hmm, makanannya ini daging sapi ini sapi terus ini toko kolot nah nah iya saya lupa nah di situ kita makan sepuasnya ya ambilnya ya nah hampirnya apa ini tempatnya kayak gini lumayan bersih ya sangat ora gerah lagi loh oke okay kita makan dulu ya tapi ini sayurnya ya yuk kita makan sayuran hidropon ini gitu guys ya semua semua sini udah dari, dari kosmeng kayak kalau belum masuk ke dalam ruangan ini sudah dites right? you understand you know ya Kok enggak lah itu. Ya. Loro ja. wow. <tuk> Ini lama makan saya gini bulan, gak... nah, Bang. teman kita lagi datang. datang teman kita. Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim Wah nikmat benar, -benar guys Kita walaupun kita tetap takat produk Indonesia ya eh, iya. Kita kan kita Indonesia Ketap sambal Sambal pedas Orang usah hidung, kalau tanpa ketap ini Betul hmm. Ini sampai asli korea ini krasa nanti kalau bisa ini buat bawa pulang. <laughs> ini boleh dibawa pulang tapi kita kita itu bawa pulang Oke teman kita yang satu lagi baru datang nih. Halo guys. Ini yang mau pulang. Hmm. Ya, dia mau pulang katanya syukuran. Tapi syukurannya belum sih ini cuma disenggisem lagi lapar aja di jalan. Wow. Mantap guys. Acara ini disponsori oleh Kecap Sambal. Ini guys. Ini buat endorse dari uh, YouTube ini. Mohon ya di endorse ya, oke? Okay. Hmm. Hmm. Hmm. ini sambal, Koki kita ini sebenarnya mudah di. ya. Ya Teman-teman makan teman-teman. Ya. Ya, temannya namanya ya. -teman. Ya, Kalau orang India yang belum makan ini. Ini kalau itu pakai daun, ya, enggak pakai nasi. Nasi Ini ya. Nasi ya. <laughs> Nah, hmm. tak hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. yang <susuk> itu itu kan oma nila Ya domi nih. Kemudian itu. di itu. Kemudian itu. itu masih malam, ada neng, ya, ini mana で、こういう<スペース><スペース> <tuk> oh ya, Aku tahu. Oh ya mau Orang macam ya. <tuk> orang aku, aku, aku, Orang orang bayang ada dari ngomong orang kurang Anda anggap Anda anggap Anda anu, mana siap siap Dan. Kacai, ini ya ini ada yang mau tanya mana komen di bawah ada <tuh>. Kan itu nak kambing ada juga. Hmm, ada. Ada. Hmm. Uh, YouTube apa YouTube-nya, Pak? Video, Guys. Apa, Guys? Enggak hmm. tahu lah. Pasti eh uh, ini ada nanti, ada tender-tender baru ini. Nanti, nanti, nanti ditaruh di deskripsi di di di, di bawah ini ya, Guys. Kalau mau cari kambing ya ada mempertambinya itu. Oh, benar. Min mau mau apa lalu berenang kan, jadinya waktu kamu melihat dulu ini kalau mau tahu Korea